Kita mau makan bareng, Guys. Kita memanggang ikan patin dan ikan nila. Kita mau makan bareng ini. Oh, ya ketelip pulo HP ini. Oh, iya. HP sampai ke ada terang, HP antar. Ini yang lebar cuci dulu. Nih okay guys daun eropa untuk uh, ikan bakar kita secara alami. Okay. Yang besar lah, lebih kok jadilah cak tinggi kok. iskina. Hey kita. Ujur, lagi jamret mah lemak itu ada harus orang ini guys, makan kita pagi hari ini Saya akan makan jadi anak tegak Bagi nak makan Masih dah lagi Sebelah ke Kita tak tahu balik Bagaimana? Bagaimana dibalik Balik oleh orang tadi? Ya Adik Betik lah Bagaimana dibalik Belum makan tu Anak enak Asyid adek ke? Oh. Asyid adek ke? Eh? Asyid adek balik Jangan, jangan, jangan. Makan mak galo udah murul mak ya Tidak pernah aku makan sebanyak ini Makan macam mak eh, udah mau aku malam